Halo teman-teman, salam sehat semuanya. Apa kabar? Uh, semoga saja kabarnya baik-baik saja uh, serta uh, selalu dilindungi Tuhan dan selalu diberi rezeki oleh uh, selalu mendapat rezeki yang besar. Kali ini saya akan uh, saya tidak akan membagikan prediksi, tetapi saya akan membagikan trik mematikan angka 2D di pasaran Hongkong trik mematikan angka trik matikan kan? angka 2D 2D di pasaran Hongkong di pasaran pasaran Hongkong pesan Hong Kong surya jadi sebelumnya saya minta maaf karena saya merekamnya menggunakan HP dan alat apa adanya saja jadi bagaimana triknya kita simak video ini sampai habis sampai habis karena saya akan memberikan secara detail. Jadi ini sudah trik ini saya uh, sudah merasa ampuh, sudah merasa ampuh karena hmm, sudah ribuan pasaran, ribu, uh, bukan ribuan pasaran, ribuan resul yang dikeluarkan oleh angka hongkong uh, perbandingannya antara kira-kira uh, 1000 uh, kira-kira 50 kali resul 50 kali resul itu cuman satu kali saja larinya baik teman teman untuk meyakinkan kalian semua teman teman semua mari kita simak videonya sampai selesai kita mulai dari pengeluaran 38 ini terlalu panjang teman teman nih kalau saya ambil dari atas dari 3806 ini terlalu panjang jadi saya ambil dari 2636 ya ini saya kasih trik dari 2636. Uh, pengeluaran 2636. Jadi caranya begini, teman. Kita cukup garis begini, garis-garis jam begini. Uh, lalu kita ambil angka resul. Nah, 36 ini kita taruh di sini. 36. Lalu kita mainkan angkanya. 5 4 3 dua maka di sini angka matinya adalah 30 <tik> 30 61 61 59 59 enam 47 lima sembilan 26, 26. Angka ini 1000% saya yakin Mati di 2D Jadi dia tidak akan, tidak akan Main di 2D Dia tidak, tidak akan main Tidak main Di 2D Di 2D Ini angka, angka Mati teman ya Dan resul Resultnya adalah 2636 Resultnya adalah 5979 Uh, di sini uh, 5979 uh, di sini tidak angka tidak ada di sini ekor 9nya 59 7nya ada 47 di sini uh, di sini kita uh, jos ya kita joss terus dari pengeluaran 5979 kita buat lagi buat lagi ini 79 kita mainkan Nah ini sudah kita buat angka matinya adalah 73 dan 94 82 82 70 61 dan 59 ini otomatis mati teman-temannya tidak usah isi angka ini buang saja ke laut nah, resulnya setelah itu resul dari 79 resulnya 0096 jadi 0096, 0096. di disini ada unsur 96 ini ada angka 619459 jadi 96 nya tidak ada disini kita anggap jos nah, kita lanjut di 96 sembilan enam sembilan oke di sini angka matinya sembilan kosong enam satu lima sembilan empat tujuh dan dua ini angka mati ya, Result uh, Result dari 0096, dia resulnya 3580, 3580. di sini yang ada angka 8 ada angka 0 hanya 90 dan 38 di sini joss, jos, ya. jadi angka ini BB teman, ini BB teman, BB mati, BB mati ya, BB ada berapa ini 123456 kalau di BB ada 12 tebak teman-teman ya dari dari 80 kita buat lagi 80 nah, 80 angkanya 84 0593 81 72, 60 ini mati teman-teman ya mati dan resultnya adalah dari 80 resultnya 87 62 8 7 6, 6 disini angka 6 60 disini angka 2 72 disini kita jos lagi dari angka 62 62 hmm. disini angka 62 angka matinya untuk resul besoknya untuk resul besoknya adalah 66 27 15 03 94 dan 82 82 ini mati ya teman-teman BB BB mati dan resulnya adalah 62, 44, 12 itu tadi malam 44 1 2 Result tadi malam Kita buat untuk uh, Sebentar malam Untuk sebentar malam Kita buat seperti ini Tapi uh, Pada teman-teman yang sehati dengan saya Yang merasa uh, Tertarik dengan video ini <coughs> uh, trik ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like nya ya Kalaupun ada hal-hal yang uh, Tidak diinginkan dalam video ini Saya mohon maaf uh, dan silakan uh, menyapa saya melalui kolom komentar. Uh, kita lanjut di uh, untuk angka mati uh, putaran Hongkong hari Minggu tanggal 31 Mei 2021. Oke, okay, kita mulai dari pengeluarannya. Pengeluarannya 12. 44 12. 0, 9 ini kita turunnya 2109. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua. Jadi, eh, yang angka matinya untuk malam nanti, enam belas, satu enam, dua tujuh, dua dan 82 Angka ini kalau ada di... Kalau ada di prediksi teman-teman Kalau ada di angka main teman-teman nggak -teman, usah dipakai Ini tidak usah dipakai Ini angka mati Angka Angka mati Mati 2D Pasaran Hongkong, Kong Hong Kong Dijamin Jamin, jamin ya. jangan lupa subscribe subscribe supaya saya semangat terus buat videonya ya dan untuk teman-teman saksikan terus video saya baik itu prediksi kamboja maupun prediksi-prediksi yang lainnya yang pasti saya akan selalu update semua prediksi pasaran yang uh, yang akan dimainkan hari itu oke okay, uh, caranya tekan subscribe dan tombol notifikasinya supaya selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya oke okay, sekian saja uh, video dari saya uh, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman